Barukatu, perkenalkan saya Zawali Maharani mahasiswa psikologi kelas A semester 1 dengan NPM 218110233 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Fikri MSI saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pengertian psikologi Psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku fungsi mental dan proses mental manusia melalui proses ilmiah Menurut asal katanya, psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu psyche yang berarti jiwa dan logia yang berarti ilmu Sehingga secara etimologi, psikologi dapat diartikan dengan ilmu yang mempelajari tentang jiwa Ruang lingkup psikologi 1. Psikologi Perkembangan yaitu psikologi yang membicarakan perkembangan psikis manusia dari bayi sampai remaja 2. Psikologi Anak yaitu psikologi yang membicarakan perkembangan psikis manusia dari bayi sampai umur 12 tahun 3. Psikologi Sosial yaitu psikologi yang khusus membicarakan tentang perilaku manusia dalam hubungan dengan situasi sosial empat psikologi pendidikan yaitu psikologi yang khusus menguraikan kegiatan manusia dalam hubungan dengan situasi pendidikan atau psikologi yang memahami manusia dengan pendidikan. lima psikologi kepribadian yaitu psikologi yang khusus menguraikan tentang pribadi manusia atau psikologi yang membicarakan tentang bagaimana perkembangan kepribadian seseorang. 6. Psikologi kriminal yaitu psikologi yang khusus berhubungan dengan soal kejahatan atau kriminalitas 7. Psikologi perusahaan yaitu psikologi yang berhubungan dengan perusahaan 8. Psikologi industri yaitu psikologi yang berhubungan dengan industri Secara perkembangan psikologi Psikologi menjadi filsafat. Pada tahun 1879, psikologi dianggap sebagai bagian dari filsafat. Pada mulanya ahli-ahli filsafat dari zaman Yunani kuno lah yang memulai pemikiran gejala-gejala kejiwaan. Di antara sarjana Yunani yang menggunakan pendekatan naturalistik adalah Thales, atau yang sering disebut sebagai Bapak Filsafat. Tokoh-tokoh lainnya adalah Empedokles. Hipokrates dan Demokritos. Tokoh-tokoh Yunani kuno tersebut pada dasarnya menganggap bahwa jiwa adalah satu dengan badan. Jiwa dan badan berasal dari unsur-unsur yang sama dan tertunduk pada hukum-hukum yang sama. Dua, psikologi menjadi fisiologi psikologi faal adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia berkaitan dengan fungsi dan kerja alat alat tubuh ilmu ini berkembang pada abad ke-19 tokoh-tokohnya antara lain satu sir Charles pada tahun 1811 ia menemukan bahwa dalam tubuh manusia terdapat dua macam saraf yaitu saraf sensorik dan motorik saraf sensorik membawa rangsang dari susunan saraf pusat sedangkan saraf motorik membawa perintah dari otot ke e e 2. Johannes Peter Johannes Peter merupakan salah satu ilmuwan awal yang menggunakan metode eksperimental dalam laboratorium. Penemuannya adalah hukum energi spesifik pada setiap indera hanya menjadi satu jenis penginderaan. Hukum energi spesifik dapat menerangkan berbagai gejala dalam penginderaan. 3. Psikologi menjadi ilmu yang berdiri sendiri pada tahun 1879, William Wood, yang merupakan filsuf, dokter, sosiolog, dan ahli hukum dari Jerman, mendirikan laboratorium psikologi pertama di dunia di Leipzig. Ditandainya dengan berdirinya laboratorium ini, Wood mengukuhkan psikologi sebagai bidang studi eksperimental yang mandiri. Dengan demikian, tahun berdirinya laboratorium diakui pula sebagai tanggal berdirinya psikologi sebagai ilmu pengetahuan. Wood menyatakan bahwa objek telah psikologi bukan lagi hakikat jiwa yang tidak bisa diobservasi, tetapi fenomena fenomena kejiwaan berupa tingkah laku. Psikologi menurut perspektif biologi. Di dalam perspektif biologi terdapat neuropsikologi yaitu bagaimana proses internal berinteraksi dengan stimulus eksternal dan menghasilkan persepsi memori emosi Metode yang digunakan adalah genetik, mempelajari proses biologi di otak dan fungsi area-area otak Pencetusnya adalah Johannes Müller. psikologi menurut perspektif biheporsi Teori yang digunakan pada perspektif ini adalah bagaimana individu mempelajari perilaku atau mempertahankan tergantung bagaimana pada penghubung diberikan pada lingkungan terhadap perilaku tersebut. Metode yang digunakan adalah lab terkontrol dan pembiasaan. Pencetusnya adalah Skinner Bandura. Nah, sekian yang dapat saya menuliskan pada menaik dan sejarah perkembangan psikologi lebih dan kurang saya mohon maaf semoga apa yang saya sampaikan cukup jelas